Welcome to Mobile Legends. Request backup. Stability. Welcome, Bali. lalu oh, air mata adalah lambang lemah bayangan Aku telah membasmi Pengkhianatan memberiku pelajaran yang berharga. Your team initiate the retreat. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Kesombongan menguasai kegelapan. Takdir ini telah memilihku, dan ia juga akan memilihku saudaraku telah mati Initiate Sejati telah kembali kepadaku. Pengkhianatan memiliki terlalu. Adalah lambang kelemahan. asi ke Victory.